Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Isan. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pasar barang dan pasar faktor produksi. Pasar barang itu sendiri adalah pasar output dan pasar faktor produksi adalah pasar input. Nah, di sini teman-teman, dia dibedakan menjadi dua, yaitu Pasar barang dan pasar faktor produksi masih bisa dibagi lagi. Ada dua: pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini teman-teman kalian harus tahu, pasar persaingan sempurna ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu ada lima: yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli; yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen; yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk. Pasar tidak ada hambatan memperoleh faktor produksi. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap tentang pasar. Yang terakhir, harga berbentuk akibat kekuatan, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Di sini dibagikan lagi menjadi tiga, ya teman-teman. Yang pertama, ada pasar monopoli. Yang kedua, ada pasar oligopoli. Yang ketiga, ada pasar monopolistik. Lalu, selanjutnya ada pasar faktor produksi, yaitu pasar input. Ya, ini di sini dibagi menjadi empat: ada pasar input tanah, pasar input tenaga kerja, pasar input modal, dan yang terakhir, pasar input kewirausahaan. Baik, demikianlah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.